Oke, okay, so guys, balik lagi bareng gua dan Trimulana di game Blue Archive server Jepang ya video kali ini ada event baru event eventnya new york ya. new york untuk uh, siapa? aru dan Mitsuki eh Mitsuki Mitsuki ya versi new york dan ini banner limited cuy dan untuk mengetahui apakah mereka worth it atau tidak kita akan lihat bersama-sama oke? Okay? siap? oke okay, untuk itu kita lock in dulu ya karena karena tadi itu empty cuy okaer nasai sensei Oke okay, ini info-info uh, update updateannya karena gua nggak tahu jadi silahkan terjemahkan sendiri. Wow, ini, wah ini, wah ini kenapa ada serika di sini boy? Mantap nih, serika nih. Til, evakuasi. Nih musuh ya, Gagak bisa Di ini wah wow, ada serikanya juga mungkinnya hmm, akrab ya mereka kenapa bisa akrab ya apakah mereka berada satu poros porosnya satu atmosfer oke okay. oh kita dapat poin 50 kali di bannernya siapa itu wah gua sedikit menyesal ya, tapi gak apa-apa nodoka kemarin tuh nodoka onsen dan di sini kita coba cek dulu ini buat gacanya bentar itu tuh apa tuh boy kenapa warna merah dulu gratis kah? Hmm. gratis tiap minggu kah? ini ya, apa nih kok ada, oh beda-beda cuy wow Walau. Wow. wala Wah. kaligrafi dong, eh bagus juga ya aru ya apakah dia masih bakal aru? <laughs> Ini petasan, semua aja sesuai ya. New Year, jadi mohon maaf nih, kalau kameranya agak ngelek-ngelek ya, karena pakai WiFi dari handphone. Nggak ada kamera facecam kayak apa namanya itu, kamera DSLR atau apa segala macam. Itu gua masih belum punya, masih belum ada duit deh, masih buat beli. Oke, okay, kita lihat um, untuk skill-skillnya kawan-kawan, untuk skillnya itu itu Oke okay, kita pakai versi yang ini saja ya Nah ini dia versinya untuk aru ini tipenya penetrasi defense-nya ini special armor ya. Oke okay, tiap bunuh orang ya tiap bunuh orang dia nambah nambah apa nih nambah evil evilded apa tuh makannya mati apa kayak bunuh-bunuh kayak gitu tiap Oh, bisa nge ya? Oke, okay. jika ada musuh yang di sekitar yang belum di belum diserang, ya? itu akan melayang ke sana. Ya? Waduh, otomatis berarti ya? dari sejumlah uh, apa namanya powernya ya, bisa sampai 11 kali. Mantap ya, sebelas kali untuk pasif skillnya. Increase HP sejumlah HP ya, untuk normal skillnya tiap beberapa detik. Oke, okay. yang di circular area ya, area melingkar ya. untuk skillnya. Setiap, setiap, al, apa namanya, teman kita di fit, membunuh 6 musuh, dia mendapatkan satu evel for her kan bisa tak oh men maksudnya evalidate nih apa cuy kosnya ya berarti deploy-nya nurun ya? ya deploy nurun atau nambah di kos ya yang gua enggak tahu lah tolong komentar aja di bawah ya. nah untuk mutsukinya ya untuk bersukinya ini, oh berbentuk kipas ya power musuh dalam bentuk arch area ya di Macnya increase attack, pasif increase attack, normal skill tiap beberapa detik yang setara dengan jumlah apa serangan musuhnya ya, wow yang berada di depannya regular interval, jika ada 6 detail devil, nambahkan damage silahkan artikan sendiri, untuk sub skillnya, tiap kali dia melakukan tiga kali serang, dengan x skillnya, dia dapatkan satu. oke, okay. efek bisa di stack juga, increase her critical damage, small devil kayaknya bagus, dimana tuh ya? bagus di red atau dimana ya? nggak tau juga lah, ya moga-moga aja lah ya dapat ya, bismillah sajalah costnya berapa cuy? Kalau boleh tahu, kosnya gimana? Kosnya, oh, kosnya enam, cuy. Misalkan ini berkurang, berarti kosnya jadi lima atau berapa, cuy? Atau nambah kos, mungkin di situ, ya. In-game-nya deh. Oke, okay, siap, cuy. Oke, okay, seperti biasa, Kita pakai ini hand sanitizer. Teori baru lagi dengan menggunakan baju dinas, ya. Baju dinas difotos Bismillah, kita langsung 10 saja. Jadi, alright, let's go bro. Apakah kita mendapatkan di urutan yang pertama? Oke, okay, tidak ya? Eh. Tidak berarti kita gambar apa ya? Gambar baru. Oke, okay, itulah dia. Taruh ya, oke, okay, tidak ada. Oke, okay. okay, lagi ada. Oke, okay, tidak ada. Oke, Berarti Untuk Oke, tidak ada. coba tidak ada. Oke, Oke, tidak ada. Haru. Oh, banyak bentang tertimpa. let's go. Oke, okay, masih tidak dapat apa-apa. Haru lagi. Uh Dapat, wadah, itu tadi bukan ジュリと言います。お腹 ya kan? waduh cintai sama si bocil ini ini. Hari hari berapa nih? Oke okay, kita dua kali lagi lah. Ya. Bisa lah, yuk lah, yuk lah, yuk start Atau ditambah lagi nih, dan Sanita nih. Lama-lama ah, habis loh. Oke, okay. itu so. Oke, okay. tidak ada tanda-tanda apakah seperti tadi. Kembali, habis ini kita di Aru lagi ya? Oke, okay, tidak dong Milenia mengakuin otot sekotama. Saya sendiri, aku ingat, aku ingat. Oke, oke, atau serika kali ya yeah. Kayaknya serika deh Soalnya dia agak akrab dengan serika ya kan Oke okay. Oh ini tulisannya limited tuh Kayaknya sih limited nih tulisannya ya? Alright, let's go, let's go, let's go All out. All out kita ya Sampai 60 menurut apakah kita mendapatkan arum atau enggak kita masih belum tahu ya kalau rezekinya dapat ya alhamdulillah ya kalau enggak ya enggak tahu bismillah lah, ayo bisa yuk yuk muncul, muncul muncul muncul muncul come on come on come on nothing nothing oke okay, masih ada dua kan oke okay, masih belum lo, what the hell man? masih belum, mantap sekali ya Gakuen, banyak juga ini ya habis ya, ya habis ya. habis <laughs> habis masih ada ada bansos? berapa biji bansosnya? 960 oke okay, ini terakhir ya, terakhir dan terakhir ini katanya dekat lagi mau persani anniversary nih mau nggak tau nih kedepannya nih ada anu atau enggak yari-yari ya sudah ini yang terakhir gua demi konten, eh, demi konten untuk yostar terima kasih atas bantuannya juga ya eh dan inilah dia yang terakhir terakhir kenapa nih? kenapa gua malah kesini cuy? oh oh mereka bertiga cuy wih eh, bagus desainnya anjir. masih di ruangan lama nih pikir udah pindah Arah, ya? oh, nih ada nih datanglah datang datang iya iya datang ya yang ya. ya. ya. sampai kita single-single oke okay, ini yang ke 70 dan ini mungkin terakhir untuk multi kita ya oke okay, mantap sekali saya suka ya terima kasih atas supportnya ya baru tidak dapat apa-apa. Makanan yang single single. Sisanya single single. dia habis ini. Dia udah sakit sakit Wah, <tune> <tune> kenapa nih? kadang gak muncul-muncul enam puluh lima satu dua. Dah, udah baju. Dinas nak sembuh. Tadi, Tadi medsuki, coba. lah gacha satu kali. Nah ini dia yang terakhir. Ya kan? Oke okay, mantap sekali ya. Kecil kara deh. Ya yeah, beneran yang terakhir Makasih supportnya ya sama-sama Maka ya, ya. Makasih kawan. Thanks sampai jumpa di video selanjutnya.